Kenapa matematika susah? Pasti dari kalian ada yang menganggap susah kan? Saya mendapat jawabannya dari kompas dan ini jawabannya. Berikut ini adalah penjelasannya. Banyak kehafalan tidak hanya pelajaran sejarah maupun bahasa. Yang banyak kehafalan matematika juga banyak mengandung hafalan dalam matematika. Terdapat lambang simbol penamaan at, um, aturan operasi konstanta dan juga rumus. Di mana hafalan tersebut hanya berisi angka dan simbol sehingga lebih susah diingat dibanding kalimat dan kata-kata. Mungkin itu jadi penyebab kalian susah menghafal matematika karena susah gitu menghafalnya oke dan terima kasih terima kasih sudah menonton ingat subscribe, like dan jangan dislike untuk, ka, untuk kalian bisa melihat video-video terbaru kami lagi and see you in the next Video bye bye.